Bayangkan seandainya uang digital itu bisa digunakan di sebuah kabupaten. ya, Tentu hal ini akan sangat memudahkan sekali transaksi dalam keseharian kita. Sebagai ya. contoh kita lihat kalau kita bisa membuat semua masyarakat dalam satu kabupaten itu bisa menginstall sebuah aplikasi. Yang aplikasi itu bisa melakukan transfer dana tanpa ada biaya tentu ini akan sangat memudahkan nah hal seperti ini sebenarnya sudah pernah di uh, dilakukan di negara Cina ya di mana mereka menggunakan WeChat dan Alipay untuk proses pembayaran sehingga kalau ada transaksi mereka cukup melakukannya dengan uh, membayarnya dengan QR Code yang ada di masing-masing barang Nah, bayangkan kalau hal ini juga bisa terjadi di uh, kabupaten. Ya. Kita lihat kalau orang sekarang ini orang miskin, kalau mereka mau mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, maka mereka akan uh, datang ke kantor pos, antri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah kalau pemerintah sudah bisa mewajibkan semua warga menggunakan uang digital atau aplikasi digital untuk mendistribusikan uang tersebut. Jadi cukup mereka berada di rumah, duduk santai, uang tersebut masuk ke dalam aplikasi. Kemudian dalam uang dengan uang yang ada dalam aplikasi tersebut, mereka bisa gunakan itu untuk berbelanja karena toko tempat mereka berbelanja pun juga sudah memiliki aplikasi yang dapat menerima uang digital. Sehingga hal tersebut akan sangat memudahkan bagi masyarakat. ya Kita tidak perlu lagi membangun bank di mana-mana untuk bisa mendistribusikan uang. Karena uang bisa e, tersebar cukup hanya dengan aplikasi dan tanpa biaya. Dan transaksi pun bisa dilakukan tanpa biaya. Itulah sebabnya pikiran-pikiran seperti ini harus dimiliki oleh semua pejabat kita. ya Sehingga... Kondisinya akan sangat memudahkan bagi masyarakat, ya, apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Kita dengan uang digital tidak perlu lagi melakukan perpindahan uang yang sifatnya fisik, ya, dari orang ke orang. yang Tentu, walaupun memang belum terbukti, apa COVID itu bisa di sebarkan melalui apa uang gitu ya, namun kita mengurangi kemungkinan-kemungkinan ya, dimana ada sifatnya perpindahan ya uh, virus atau kuman ya, dari satu orang ke orang yang lain dan ini pun juga bisa membantu mengurangi kontak fisik ya, atau dalam uh, sekarang ini menjaga jarak ya Nah, kemudian uh, ini pun juga akan sangat memudahkan kita dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi, kalau kita tahu ada orang yang tidak mampu, orang itu tidak perlu datang dari rumah ke rumah untuk meminta bantuan. Ya, kita cukup mengetahui berapa nomor teleponnya, kemudian kita transfer uang tersebut dengan bekal nomor telepon yang dia miliki. Nah, bayangkan dengan uang tersebut, dia bisa datang ke toko untuk berbelanja keperluan sehari-hari dia bisa datang ke warung untuk membeli makanan yang dia perlukan itu tanpa mengalami kesulitan jadi adanya uang digital ini sangat memudahkan uh, transaksi dalam kehidupan ini itulah sebabnya ke depan ya kita mungkin tidak akan lagi memerlukan bank ya kalaupun ada bank itu yang kita perlukan mungkin cuma uh, tempat-tempat di mana eh, yang mungkin masih belum terjangkau untuk apa, transaksi digital, nah mungkin disitu di situ masih diperlukan eh, tempat di mana kita mencairkan uang. Tapi ke depan ketika semua sudah didigitalisasi, maka keberadaan uang digital ini akan sangat bermanfaat. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi, seperti yang ada saat ini. Ya, kita bisa membeli uh, uang digital lain ya, yang ada dalam blockchain, seperti misalnya Bitcoin, Ethereum, Dog, dan lain-lain. Ya, ini tentu akan sangat memudahkan bagi kita dalam ikut dalam tatanan dunia global. Mudah-mudahan ide-ide seperti ini dapat diserap oleh para pengambil kebijakan sehingga hal seperti ini akan makin mempercepat ya apa yang kita ingin wujudkan sebagai digital society, ya masyarakat digital yang ini merupakan langkah awal bagi kita untuk memasuki era digital ke depan. Terima kasih.